Malam, kian pekat senyap, tak satu pun tanpa bayangan. Kejolak rinduku semakin membeku, memeluk mimpi yang kelabu sejajar. Karena kita beda cerita Jangan ku temukan cinta Terhapus semua Gerat air mata Cinta hidupkan arti penuh makna Tersadar dan bahaya. I yeah. don't saja karena kita beda cerita